teman-teman apa kabar semoga puasanya lancar saya dan Nabi Kurash hari ini di siap-siap Ramadan Abiku, kita mau belajar, ingin tahu lebih jauh makna dari surat-surat pendek salah satunya hari ini kita akan spesifik bicara soal surat At-Takasur At-Takasur At uh, Al-Hakumut-Takasur Al uh, Tema utama dari sebelum kita bicara spesifik jadi tema utama umum dulu soal surat At-Takasur ya, saya kira itu peringatan supaya jangan sampai dilalaikan oleh eh, upaya mengumpul-ngumpul sesuatu yang tidak langgeng. Eh, jangan sampai berbangga-bangga dengan harta, dengan anak. Sehingga eh, melupakan hal-hal yang mestinya diingat. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-hakum. Al-hakum itu terambil dari kata lahu. Maknanya melakukan sesuatu yang tidak penting sehingga meninggalkan yang penting. Atau, melakukan sesuatu yang penting sehingga meninggalkan yang lebih penting. Hmm. Lahu itu, kelengahan itu mengandung dua hal yang bertolak belakang. Yang pertama melebihkan, yang kedua mengurangi. Ini konteksnya melebih-lebihkan? Eh, di sini, dia melebihkan upayanya sehingga berlebih waktu yang mestinya digunakan, atau berlebih eh, eh, bahan yang dia kumpul yang mestinya dia tidak kumpul lalu mengurangi mengurangi waktu yang mestinya diberikan pada yang penting dan mengurangi eh, sesuatu yang mestinya dia laksanakan hmm. ya. karena kemudian kalau terjemahan harfiahnya bi uh, saling memperbanyak nah bagus takatur telah... Takasur memperbanyak. Uh, Takasul itu dari kastral banyak. Tetapi patron kata ini menunjukkan adanya dua pihak yang saling memperbanyak. Bahkan kata ulama, bisa jadi dua pihak itu antara diri manusia dengan nafsunya. Orang yang loba yang tamak itu sebenarnya berlomba dengan ketamakan. ketamakannya mendorong, ambil lagi. Sudah cukup, ya ambil lagi, ambil. Itu sehingga eh, telah melengahkan kamu. Eh, eh, eh, apa namanya, perebutan, per, perlombaan menteri. Men Dapat yang baik Baik perlombaan itu antara kamu dengan orang lain Atau pihak lain maupun kamu dengan, dengan diri Jadi saling disitu saling, saling memperbanyak, saling, saling, memperbanyak. Uh, saling memperbanyak telah melengahkan kamu Saling memperbanyak telah melengahkan kamu Kemudian okay. ayat keduanya kan kemudian uh, Hatta Zurtumul Makobir Hatta eh, Upaya kamu untuk saling memperbanyak itu Berakhir ada dua makna yang dikemukakan. Berakhir sampai kamu pergi ke kuburan, bukan cuma satu kubur, makabir, banyak kubur untuk menunjukkan bahwa orang tuaku lebih hebat dari orang tua kamu. Ini jasanya begini, ini begini kumpul semuanya itu, itu satu. Yang kedua maknanya sampai kamu menziarahi kubur dalam arti sampai kamu mati. Ya toh? Ya. Nah, orang yang eh, ke kubur itu dinamai ziarah kubur. Ya. Ziarah itu artinya mengunjungi suatu tempat untuk waktu yang tidak lama dan tidak untuk menetap. Ya. Kita ziarah kubur kan tidak lama, ya. ziarah kubur. Orang yang mati itu ditaruh di kubur, itu tidak lama. Dia hanya ziarah di sana, karena tempatnya bukan di sana. Tempatnya setelah dia mati di surga atau di neraka, hmm. maka dikatakan ziarah kubur. Hmm. Eh, Jadi orang yang mengatakan meninggal tempat peristirahatan terakhir itu tidak benar. Karena bukan terakhir, itu, bukan kubur terakhir, itu sementara. Itu, itu bukan, ziarah kunjungan pendek itu, sementara. Iya, itu, itu itu tidak benar ya ziarah itu. Hmm. Ah. Eh, dan orang yang di alam barzah itu sebenarnya merasa sangat singkat. Disitulah antara lain dalam konteks, konteks agama, itu relativitas waktu, hmm. itu orang yang tidur tidak merasa waktu ya. Ya, tiba-tiba ya. 12. Ya, iya kan, Ashabul Kahfi, ya. 300 tahun lebih. Ya, berapa lama kita ini, setengah hari aja. Hmm. Karena yang tidur, tidak ada aktivitasnya, tidak merasakan. Merasa Kemudian ayat tiga dan empatnya itu pengulangan. Kalla ya, soffa ya. ta'lamun, summa kalla soffa Diulang dua kali. Diulang dua kali. Bisa jadi. Kalla soffa ta'lamun nanti kamu akan tahu akibat dari kelengahanmu itu Ketika kamu berada dalam kubur. Summa kemudian ada yang lebih buruk lagi bagi kamu, Diulangi, tapi waktu kamu sudah masuk neraka. Jadi ini konteksnya uh, tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda atau masa, masa yang, yang berbeda. berbeda. Uh, jadi dan itu peningkatan. Sumpah itu kemudian menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari hmm. hmm. makalah. Um. Ayat uh, kelimanya pun berhati hati lagi, Berhati-hatilah. Kalau tak lama nak Kalau tak lama nak hati-hatilah. Seandainya kamu mengetahui. Pengetahuan berdasar ilmu yakin. Tidak disebut apa yang terjadi seandainya diketahui. Ayat ini tidak menyebut itu. mau beri contoh. Seandainya kamu pergi. Apa yang terjadi? Tidak disebut. Ya. Untuk apa itu? Karena menjelaskannya terlalu panjang. Atau untuk mengundang imajinasi membayangkan begitulah di ayat ini kalau ta laut taalmu ilmu yakin ilmu yang berdasarkan keyakinan Abi mau Terangkan ini ilmu Eh, percaya itu pada tahap-tahap pertamanya masih diliputi oleh tanda tanya ya, tetapi kalau sudah hilang tanda tanya itu menjadilah dia ilmu yakin hmm. Kalau sudah meningkat lagi ilmu yakin itu menjadi ainul yakin. Hmm. Kalau meningkat lagi menjadi haqqul yakin. Tadi kita katakan bahwa iman itu pasti disertai dengan tanda tanya. Hmm. Tapi yakin itu tanda tanyanya hilang. Sehingga mantap hati. Tapi kemantapan hati menyangkut objek itu juga bertingkat-tingkat. Tapi mau beri contoh. Nana pernah ke Ukraina? Belum. Yakin ada Ukraina? Yakin. Apa dasar apa? informasi baca informasi. lihat oke oke oke itu namanya ilmu yakin nah, tapi ada orang yang disertai informasi itu disertai bahwa dia pernah satu dua hari tinggal di sana hmm. itu bukan lagi ilmu yakin Ainul yakin berdasar pandangan mata dia melihat langsung lihat langsung tingkatan kedua nah, yang ketiga tinggal lama di sana tahu lorong-lorongnya itu Hakul yakin hak Nah, itu tingkat kepercayaan yang paling, paling tinggi. tinggi atau uh, Itu nanti setelah kita lihat Akhirat hmm. Sorga kita masih Kalau yakin pun ilmu yakin hmm. Itu pun barangkali masih disertai Dengan tanda tanya, baru iman hmm. kala, Di sini kala, Ilmu yakin nah, Baru eh, eh, eh, nah, Seandainya kamu mengetahui eh, eh, secara ilmu yakin Bistaya kamu tidak akan Berlomba-lomba Hmm, hmm. Kemudian kamu pasti akan melihatnya tidak. dengan Ainul Yaqin. Nanti di hari kemudian kamu pasti akan melihatnya dengan Ainul Yaqin. 100, kamu pasti akan ditanya menyangkut kenikmatan yang engkau pernah nikmati. Hmm. Ada seorang sahabat Nabi miskin. Dia bilang saya tidak pernah mendapatkan nikmat dari Tuhan. Nabi bertanya, kamu pernah minum air minum yang segar? Itu nikmat atau bukan? Kamu pernah menghirup udara yang segar? Itu nikmat. Semua akan dimintai tanggung jawabnya. Dari mana kamu peroleh, bagaimana kamu gunakan. Karena itu orang berkata, setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap sembusan angin yang bertiup di udara, itu semua akan diminta tanggung jawabnya oleh Tuhan. Nah, ada juga yang mengartikan na'im di sini, kenikmatan akhirat. Kamu akan ditanya, apa kamu percaya dan nikmat akhirat? Apa kamu percaya bahwa kenikmatan akhirat itu walau sedikit jauh lebih bagus dari seluruh dunia dengan isinya Ah yang berlomba-lomba ini tidak percaya maka hati-hatilah kamu bakal tahu itu hati-hatilah hati-hatilah sampai tiga kali ayat sampai ini tiga bilang, kali hati-hati hati-hatilah hati-hati jadi eh, ini ancaman perintah untuk berhati-hati, jangan berlomba untuk berbangga-bangga dalam kekayaan. Tapi berbangga punya kelebihan selama itu disyukuri bagus. Jangan berlomba menyaingi orang nabi pun berbangga anak anak Khwala di Adam walafah saya adalah manusia yang termulia yang terbaik dari seluruh putra-putri Adam tapi saya tidak membanggakan itu bangga saya ahli dalam bidang ini saya syukuri tapi saya tidak sombong karena itu saya bangga mempunyai harta kekayaan yang melimpah tapi itu saya peroleh dengan cara yang benar, saya salurkan dengan cara yang benar, bukan untuk berbangga-bangga dan bersaing-saing. Itu maksud ayat kita ini. Oke, terima kasih ya, Terima kasih teman-teman. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.